cuanto Aku Arti Ku sendiri, ku merasakan sesuatu yang telah hilang dari ingat. I'm jangan tanyakan perasaanku jika kau pun tak bisa beralih dari masa lalu yang menghantuimu karena Tidak mudah tuh melupakan Cerita panjang yang pernah aku lalui Tolong yakinkan saja raguku Pergi saja engkau pergi dari Aku bunuh perasaan untukmu, meski berat melangkah hatiku. Sebuah pilihan Namun hati bukan untuk dipilih Bila hanya setengah dirimu hadir Dan setengah lagi untuk dia I see No. Sebagai bagian dari kisah hidupku, engkau, aku cinta dengan segenap rasa di hati. Coba Menjadi seperti yang engkau minta Aku tahu Aku di balik topeng persahabatanmu yang palsu, kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menawani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalan. Kau Mas bukan bu Aku Hingga ke Bagaikan di telan bumi, tak pernahkah kau sadari arti cintamu untukku? Entah di mana dirimu ber. Apakah di sana kau rindukan aku Seperti diriku yang selalu mem aku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku meski malam mengganggu hilangkan senyummu di saja sadari Aku cinta padamu Meski ku bukan yang pertama Di hatimu tapi Cintaku terbaik Aku tak mampu Tuk pergi menjauh darimu Meski hatiku ragu Kau tak di sampingku Setiap waktu Kusadari Aku cinta padamu Meski ku bukan yang pertama Di hatimu tapi Cintaku terbaik Untuk Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Oh meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untuk. Ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik, tapi cinta.